Kita cari orang dulu Chapter 3, Min 1 The Mimic Susah gak ya? Gak tau, bener-bener nanya pak Eh, dia left ya? Dia yang mana Ada satu orang Bandit Mau start aja atau menuat pagi? Gimana? Gimana? Gimana? Bebas, bebas. Ya udah start aja. Seratus lah. Kita kita cobain the power of nggak tahu apa apa. Semoga nih orang banditnya ini katanya dc loading Apa? katanya dc pas lagi loading sih? Gelap banget ya? Eh, Enggak, gue, gue oh Cepet banget Shay Iya Ada beats, sih. Itu di banget ya lautnya oh, Kemana mana ini? Bener kesini? Oh, oh orangnya. Cing. Van Atau? Oh, masuk ke situ bener? What the fuck di mana ini? Gelap banget. Oh ya. Yeah. Gelap banget cok. Iya, yeah, cuy. Gue kecilin lagi deh Windows. <laughs> Basically ini, apa nih? Apa nih? A lonely girl, Sheesh. hidden from the world With her only friend, a doll made of straw and lead Shaku, she said, grabbing her little Head full of lead Off into the forest she went, terus confusing turns and blends She found herself, bathed in pink and red Itu dimana dimu? depan lu. dan dia ada diri jago apa? itu mana kok hilang? iya ada ini i don't know i don't know have you tried, tried play this? Event, guys oh Aqui. Mana iki? Mana iki? Iya, let's go. No. I don't like this. So... Hey. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa kecocokan ujung. Apa? Ada apa bro, bro? Eh, bahasa Jepang Lu mending nyari Sasa. suara, Dim Bacanya tau kau nyari suara, gua tau setannya di mana jaraknya kalau mati gua ga tau That's not good, of course Ga <tuh> <Dronk apain> sih? <tuh> Let's stick together Ini gue yakin kayak lagi... Coba banget gua baca Jepang soalnya. I don't know what to do. Oh my God, guys. Bos dari. eh uh, negeri. Luar di mana? Ini? Oh, oh, oh, oh, nyesar, nyesar. Ini kok kok gue nyasar kok Yang apa ini sini? Right. Iyih, gape Ya, kesana Ini suruh nyari kunci deh Hah? Masuk ga bisa, masuk Iya, lima Coba matiin lanternya deh Hah? Matiin lanternya semuanya Oke, lima Artinya apa? Atau? tau Gua ada di gua teka teka-teki yang mesti dibaca Eh, apa? Apa? Ingat gue ada teka-teki yang bisa dibaca pakai lanternnya mati. Ada? Temu jadi sesuatu. Apa? Ii, siapa? Presker. Kobar, kobar, kobar. Walau. Aduh, darah. Darah darah darah darah darah setan, darah darah setan darah darah Tuh, search code Oh itu, tadi bro Ada banyak kayaknya Oh, oh ini, ini ini eh eh tadi apa? baca dong Liv Ini nih kalo misalnya chat, eh ada ininya nih Coba deh gua gak tahu pokoknya belakangnya U ya kan Dia kayak record, record handinya gitu gua pengen puter musik, tapi lupanya okay, tuh ganggu Ya, yeah, yeah. Oke, okay, yeah. crowbar. Let's go. Gimana cara ambilnya? Gimana? Ini half-life bro. Ya. Yeah. Resign. Gimana cara ambilnya? I open the door. Who the fuck cares? I open the door. What door, bro? How oh, to, oh, yeah. to get the door. Oh my God. Harianya, Harianya. Ya. I'm gonna Wih. Manjat dong, langsung. Kok bisa sih? Oh iya bisa, anjir. GG game. Ren banget. Gimana ya, carambil aja? Oh, part. udah masuk. Udah masuk di inventory. Oh, udah masuk oh. di inventory. Gg, gg, Ayo, ayo enggak eh, nggak aja jir di gua Klik-klik dulu atau lo yeah. pencet E, atau yes. gua? It's in our inventory already Uwes lah, sop Press okay. G to see your... Invent yes. Oke, okay. okay. yuk Are we going? Are we going? It's okay Are we going? ya oh, ngapain sih? buru dong, eh bandit Hello? Gua.. Gua.. Gua.. Yuk Aduh.. Jangan-jangan scare, please GG dia berani, berani banget Brandy banget, cox, ya banget Ayo, Oke.. Masa Ini orang oh, Shit Hihihi.. Goblong.. Fuck, man Cok, gom banget, asok Gendrugol baca lagi Chill out, little curiosity. Sense, go broke the other. this distraught, somewhere somehow, lovely cherry blossom tree, blah blah blah blah blah blah blah. A tall figure approaches her. Would you like to be my friend? Okay. That's my little bit. My ass. Why? My. my ass. What did you kill? Scared of my. There, there, there. Let's go. Sialang, Sialang, Sialang Gua si. Alang, si Alang. Aduh, so, begini nih Ih, Ih, Ih, itu udah Ving Oh enggak deh, nge-liat Kira-kira ya, Si namanya Udah dah Pazarah, kami saja Mari, Mari maju. Ya, maju, maju Nyalain suara deh di, ini ada Oh shit apa tuh? Apa itu? Apa, ini, berhasil, apa yang harus kamu cegah? Ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Dia nengok, dia nengok, dia nengok, dia nengok Dia nengok, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Oh my god guys, menghilang 1 plus Apa? oke Aduh, suara gak enak banget nih Eh, maju okay, Bah, apa sih Tak gendong Kemana-mana Tak kaya gendok Gendok Tau screaming, screaming, no screaming tujuh Kaget Let's go, parkir anywhere… <ada> ini <saling> iron <daughter> oh yeah, Ini gimana caranya? Oke, hey, bro. Akuanya sudah penuh. Ada misalnya entrak gak? Oh. Lo kena jump. Bodek di bro? Asli. Betulnya asli. Kena kan jump sekarang kata tadi Dim. Enggak. Oh, enggak. Gue cuma track, bro. Tadi gue, oh, jangan scare tapi gue marem Mantap, anjing Gue dijangan scare tapi gue marem ya. jadi gue haget <laughs> Apa? Dijangan scare tapi gue marem, Belum, lu belum, belum kena Udah Oke deh. Jangan lah, jangan sampai lu kena Kesana tuh mari Iya, itu ada Lihat deh satu, Lambang, ya, Lambang, udah amat, tim. Eh, dua sekali, bro, bro. Waduh. Continue your path the you. gelap banget ini, ini hmm. Tuh, di kiri, tuh. Duh, Cih, itu. Katanya mana? Ngejarin kejar, oh. okay. <tuk> <Sama. Dimana> nih, kejar enggak <tuk> tahu di mana. Nih, itu. Lagi. Tam. Ah, tadi. Sobat. Di mana nih gua? Oh, sini. Yuk, maju lagi. Kalian di mana? Gua cuma bisa lihat hantunya. Oke. Oh, thank you, thank you. Oke. Okay. I let's go. Tannya ke kanan lo tadi. Iya, ke kanan jauh. Ih, kita di kita di kita Tapi kok kata di mana? Oh. Oh dia. aja jelas, ada Kan harus sih hantunya? Ya, Udah hilang. Udah hilang. butuh tumbal, kan? kalau gitu. tau Satu orang nyari gitu, terus kita pancing-pancing Gimana -pancing. sih? Bareng Kayak nyari bareng Eh Gua gak tau Suruh kemana Apaan sih? Dengok Kalian dimana? Kita dikejar Aduh, gak ketanpa apa gua Ih, <tik> <tik> kabur kabur kabur kabur Kabur kabur kabur kabur kabur ih, ih, ih, lagi? ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, kiri lagi ih, gua Hah? ih, ih, ih, ih, ih, ih, Gelap banget ya Tuhan Su, itu siapa Su? I have no idea Kok kita dikejar, kok gue dikejar Oh engga, siapa yang ini kejar tuh? Gue yang oh, dikejar sekarang, ooooh Gue yang dikejar, gue yang dikejar Asu, mager banget Siapa yang mati? What was that? Ini seal nih, ini seal Eh, situane bukan ya? sih I think aku harus kayak dimati kacau aja Itunya hancur kan badan badannya apa badan badannya hancur kan apa ya lo kalau ke kanan Nini, nih lihat gak gak gerak gerak nih di kanan Ava, ya, di sini ada sesuatu Buk. tapi ih ada suara ada, apa? ada yang ngejar, ada yang ngejar. Lebih dari ngejar, oshim oshim. Oke, GG. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ini oke, miss. oke, Blade. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, in oke, in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 di mana tuh? Di ujung yang itu yang... yang. When the spirits okay. align over a blade to continue to fight, the lights will protect you. Halo, pada di mana lu Di kiri, kiri man, kiri. kiri. Di. di ujung kiri, kiri. Iya kan? Betul enggak? Nggak tahu serai di mana. Daramize. Ayo, kita Mari kita Bredgeist Nggak bird ada jay. Some sort of seal or dead Great Masih gua apain Ini beratnya bukan buat open anjir Bukan Sama was sealed to this fairy tree, supposedly for eternity day by night Time was side, Hachi was not afraid, for Sama was her light Oh, berarti <tut> beruveling Sikles were kept, salis so were taught Sreannya di mana Alf? Oh, shrine di mana tuh? Shrine. Where is the shrine? Ujung kiri lah. Enggak, tengah kayaknya. Jalain aja lah. Kalau okay, apa the... tuh? Kok mati, kok mati, kok kayak mati, Oke kaya mati, kaya mati. Kaya mati deh. Korek. Ini gua mati deh. aget mati gua di, di tengah Ayo, aja selamat cuy gua di tengah dim kalau misalnya mati dari dari dari ujung spawn ke tengah lurus bisa eh ini gua mau berendat akhir ya udah gue barang berendat kok kau tahu? Gimana sih cara pilih item di invent gua nggak bisa? Oke, abis itu klik abis itu equip. Tapi ini kehalang kehalang widget-chat ini gimana sih? Emang begitu Terus. I'm bringing the party to you guys Oh udah Terus Diopo menang Terus lo ngapain? Udah kebuka shieldnya kayak lift, update dong, lift Terus kemana? Gue udah over, gue udah over. I have no idea. Aku latar apa apa? Get yang berubah ya? Get in the gate is open. What the fuck? Get in the gate is open. Di mana gate nya? Nih ikutin dia aja lah. Nih dia gerak-gerak soalnya. Tatahatan aja gue ikutin. Gue blok. Kau? Um, gate. Boleh kejar, boleh kejar, boleh kejar, boleh kejar. Apa? Kita ikhlas. Gg. Gg Terus ngapain? Oli. lift. Oh. Oke. Oke. Oke. Oke. No. Bentar lagi masuk kok. Oke. Okay, let's go. kali kalau kita ngeluk, kita baru ketung, kalau kita Mau pakai cara oh ya. curang? Mau pakai cara licik atau mau pakai cara...? licik gimana caranya? Nempel ke kiri, nggak bakal kena. Nih, ke sini. Nggak bakal kena. Nih, hmm. Kalau kena, jump scare gak? Kalau kena, udah jawab skill. Masalah gue nanya, "Oh, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, jumpscare ada, kayak ini. Kena ini. Kayak ada, pake Laki -laki lah. Anjing. Oh, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, I got ada, Agak tuh. Oke, terus. Oh what the fuck. <laughs> apa anjing, Ada apa? ada nggak, nggak, itu. Get so no eh. Bye. lanjut. Jago parah Jago kemana ini? Oh suruh ke atas bener gak sih? Iya bener suruh ke atas sih Beneran? Iya nih, suruh ambilnya nih Spirit Terus turun lagi okay. Mungkin Oke, takut lah takut Mari kita panjel Lagi uh, kayaknya Wah uh, itu! Kijilnya guna! Ayo di benet malah banget. Tuh di atas, silakan kembali. Go down, get down. Let's get. Skip it. Enak. Eh yang lamaan, suara kayak enak nih. Suaranya kayak gimana? Kok kayak nyaring suara. Oh shit, aduh gue benci begini. Aduh. Aduh. Aduh. Let's go. Waaaah Geronimo! Geronimo! Bismillahirrahmanirrahim! And his name is John Cena, Super Raid of the Sauron ah, to many dead. loading. Oh, okay, dik. No? Oh, enggak. Iya, mscare. Akhirnya kira Iya, mscare. Yeah, Agak kecewa dikit. Sedikit berekspektasi, berlebih. Inventory oh, lagi. Okay. ARIUM GURUMA DO NOT FEAR, FOR IT'S CLEAR, WE ARE FAMILY, ARE WE DEAR AS LONG AS YOU REMAIN MY FAMILY FROM THE STILDON, YOU SHALL BE MY LITTLE POWER Buka oh, sesuatu, bisa. buka sesuatu ini, ada kunci di sini. Oh, udah kebuka, udah diambil Oh belum Anjay, sempat sempetnya nge-S, cocok, suruh beli mimik. Apa? Ini ada kunci, gimana cara ambilnya? Oh. Oke. Oh, iya. Ini dimana, Nggak masuk. Nggak masuk. masuk. Udah ada nemu kunci Yuk kita equip. Halo. Oh, Mari. mari Oke. Okay. Yuk let's go. Okay, let's go. let's, go. let's go. Bedat, anjing <laughs> ngapain sih? Ketua orang pengen. Let's, let's go. Let's go Let's go Antai atas ay, dulu Antai atas ay, dulu kaya Eh kayu lagi itu. Nah, kayu lagi lagi lagi Biasa dulu Kau kemana cok? Turun tangga bu? Gak gak masih di lantai dua Ngecek dulu Kau udah oh, ya, ya. buka Lah kok dia bisa buka, kok bisa buka The fuck Ayo mengintip sama Aduh ada suara. Anjing WC. Kayak jamban nggak sih? Diintip sama tetangga. Aduh suara belakang itu ini gak enak banget. Barang itu depan sekali, belakang sekali. Lo nggak pakai suara mana denger? akhir? Iya. Asik belum? Oke suara. Tapi sih, tapi sih. Iya, gitu. eh, Nih, ntar kita bikin offering di sini nih. Nih di sini, tiga ini apa? empat. Bikin ini empat. I, eh, okay. ambil apa? Itu. Ros, ini satu nih, Ki. Yes. Corrupted soul Corrupted, corrupted soul, na, soul, Ada, kupu-kupu pokoknya kalau soul-soul gitu pasti kupu-kupu <laughs> Gak kreatif, Kalau <laughs> misalnya jangan Rose mana, Rose? Oh, jalan, jalan kuncinya buat NLT2 tadi S Ya enggak Ya enggak Ya enggak? Si bedat mana, sih? where are you, bandar? Siap, naik. Yeah. Oh, ini di atas. Kayak gini, yang nyaris, nyaris gitu udah buka dia, bungkus lebih G -G lagi. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ini lubang memek ini? goblok, goblok goblok, goblok, goblok, nah, goblok. Yeah, tai ini apa dapat apa di sini ini oh ini ros corruptat mana? corruptat Soul... and blade left yuk and duit eh blade, blade. Hey, blade itu lantai 2 lorong pertama yang paling kanan itu pasti di Gimana? let's go Mana? Let's go, Let's go, bro! Ah, ini. kuy kuy wih. Ayo, Cikoi. Mana? Eso. Oh, ini. Gimana ah. bisa ambil, ya? bisa. Ini bisa ambilnya? Enggak bisa ya? Belan ini, Sama, gue juga nggak bisa nambil barang, bro. Udah, gue udah ambil. Kayaknya kalau mau ambil barang, kita mesti matiin lantern, lantern dulu deh. Terus klik atau gue pincet E. Kayaknya ya. Terus cek di G. Lanternnya lo matiin dulu, Dim. Lenternya matiin dulu, pencet F, terus klik atau enggak pencet E, terus cek G. Klik, pencet, G. Ada ga? Oh Ya udah yuk, let's go. Where is Corp? Sekarang, tapi. Apa? Where is Corp? Di mana? Benet main sendiri ya, jago amat ya Gimana dia? Iya udah oh, Let's takut, ada Ini mah ruangan kita ada Di toilet, toilet ada Iya bener nih, kau mau ambil senjata? Eh, mesti masih mati dulu cuy. Iya, itu diklik. Iya, iya, iya, iya, Mari kita iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Oh ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini Yuk let's go, turun Follow me Eh tungguin Ah udah, ngelompas kelas Sorry sorry Gue di kecil tinggal. Let's go Oke gimana ini? Oke ini, kalian saja yang penting lah go udah Apalagi yang belum? Ini, eh, apa ini? Beli itu udah, ya? Ya udah, udah, mana belum? sudah sudah Mana soalnya? Oh, itu terus, Sudah. udah kebuka, nah. udah kebuka dong. Harusnya, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ini pake mantap sih ini main piece main piece itu bandit udah kehabisan kesabaran bener asuh anjing kagetin gue sekali banget jendelanya gak sih yes yes yes berhasil berhasil berhasil best try man capek Sampai... enggak Aduh ya ini Nah Ini mice percayalah ini mice Placeholder ini mais. Aduh Dengerin empat barang habis itu entar kebuka ini Sesuai warnanya Anjay. Lihat kan ada yang warna Jadi... putih, putih, putih marble, terus hitam, merah, hat lagi tulang. Ini Ini ada abu-abu, putih, hitam Uh. Ini maze, dari empat barang kita. Apa? Maze. jangan hey, uh, Jalil opennya. Tunggu si bandit. Ya. Carang sih. Bandit mana kan? I don't okay. know. Where you at? Tuh, tuh, tuh, bilang lu. Let's go! It's maze, it's maze bro, kamu tuh <laughs> ada Detak jantung, detak jantung detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, tuh tuh, lihat detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, Anjing detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, detaknya, gua sengaja Penasaran. Serem sih, serem sih itu James, karena sih serem sih Let's go Look for four hands With each diff color I'm just Bring just it to, to the middle Bring it to the middle The spawn, I mean The spawn, I mean. Okay. There is... Aduh, sialan, gua lagi ngetik Gua lagi ngetik, anjir Eh, itu ada di depan kita Awas, awas, awas Gua lagi ngetik, cok Sialan <laughs> Let's go There's white, gray, red, and black Maska saya kita, eh, uh... si Takut deh, kayaknya. Enggak, ya, dia habis ingat. Ya, kan? Halo, ya, Bah, cupu, ya udahlah. yuk anjing barengan lah. Barengan, wah, pemimpin aja, apa jadi menurun, menurun, menurun, menurun, data menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, gimana, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, ini kayaknya lewat kabel ini langsung ngejar ya yuk eh, ada gelap banget jancok ini coba dulu loh mau bikin peta ga? bentar kita ditentu kita jantung kita jantung dulu udah kita oke okay was was was pada lah eh deh Lu nggak bikin beta nggak bikin beta kalau nggak aslinya ribet ya aslinya ribet parah sih yuk biasanya nggak waktu itu yang chapter dua gila anjir Iri. Kiri Kiri Terus Ihh kabur, kabur kabur kabur kabur kabur Kanan kanan kanan kanan kanan kanan kanan oh, Kenapa mati ya di lu? Gimana ya? Gue bikin peta deh, bentar Kita kan tahu itu di mana tempatnya Apa? Ya masalah kita gatau tempatnya mana School-schoolnya masing-masing tidak hanya Mesti coba dulu Eh ya, ya udahlah okay. Yaudahlah Habisnya bikin peta Itu bertiga aja yang, di, yang yang di, yang di, yang di Siap-siap jadi setiap, setiap, setiap, ya? Pokoknya siap-siap kabur aja Apa? Oh? Kaburnya jangan kabur ke spawn kabur maju aja capa, Apa? Siapa punya nyari tumbal, sisanya maju aja udah gaspol Gimana gaspolin baik Iya, kalaupun ada yang jadi tumbal Jangan mundur maksudnya, biar kita tahu jalan Apa? Anjir bentar. sumpah? Bentar bentar bentar, bunyi cepet banget Ih, goblok Blok halu anjir GG Lai GG berkumpeng Biya Allah Gua kena juga cok Dah lah Bener-bener nih gas kiri dulu, bodo amat Dikejar juga bodo amat, anjir lah mesti kiri kiri lagi ya Gue mau kiri lagi nih. Terus. Terus. Ada apa suara di sini? Ah, ada nih. Dudi, dia deket suaranya, jangan ngejar dong. Kiki, barunya gimana? Bentar, bentar, bentar. Berarti kanan ya? Kanan kiri dong. Kita. Terus kiri? No. I. -I Gila. Kagak buruk kayak gitu. Depan muka gua cok. Mati enggak? Lu pada mati enggak? Mati. Ya. Pada mati. GG. Anji pendek. Ayolah, Kita udah tau kan kasih satu. Ya udah, iya maju. Depan kita halannya depan persis. Ini kiri. Kiri lagi, mentok. Kanan. Udah mau hatu nih. Baik dulu, baik dulu baru gimana? Dah bentar ada bunyi. kok tunggu sini kayaknya nggak bukan sini. yang nggak Soal tahu apa. coba ya. tadi sih di paman persis sih malas anjir. nih apa? tadi sih di paman persis. iya. iya. eksin. iya. eksin. iya. iya. eksin. iya. eksin. iya. eksin. iya. eksin. iya. menerangi menerangi. kok oh, gue jalannya lambat tuh. Ya? lari lari lari lari okay. lari. yee dapat satu bro, anjay. yuk. anjay, oke okay, sekarang sekarang terus. Okay. dari kiri kiri kiri udah, coba lagi yuk. Kiri kanan, loh. Iya, kiri, kiri, kanan. Eh, enggak, kiri kanan. Ntar, daftar datangnya gede banget. Mana sih, Bang? Gimana? itu depan kita. Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Ya, lu pak nyanyi sekolah, makanya cowok kiri ini coba. Kiri lurus. Kiri terus kiri berus. lagi deh coba kita kiri lagi ada nih item pakai okay, nice sebelah ujung oke terpisah mati gue mati, kayaknya udah kabur lift Kayaknya gitu, panci. Oke, panci. Aduh, mekanik cok. Ah, oh, mati deh. Oke, <laughs> yeah, start yuk. Yeah, lagi deh eh Yuk, di depan kita cok di depan kita Yuk, eh, sebelah kiri yuk! harus buru-buru oke yuk! Yuk, yuk! apa yuk! RNG yeah. Yeah di kiri anjir, karena di kiri, gim, okay, gue okay. berani banget cok. tuh, depan lu cok itu. Tadi, what the fuck, what the fuck? katanya dia mau anjing, jadi kiri lagi oh, dim. So, siap-siapin, Astami Radu join. kali mati tuh kena? oke okay. kanan nih, kanan. tadi di kanan gak ada loh. Eh. Diem, diem diem. depan kita oh, di mati kita diempat sama Aduh. Mati, Ayo. Naruh, ya? Oh ngaruh, diem dia, sore Nice. Okay. Diem, diem, diem. Let's go, let's go, let's go, let's go, Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan. Oke, okay. aman lift, dapat, dapat, Eh Anjay Rauh tadi ngambil ga dim? Gua ga ngambil Ternyata Awing mawek Sooo gue ambil anjing Loo lo lo lo Ayo lo Geren Ayo lagi Ya Tadi gua ambilnya pas, pas gue ngegar lantern anjing Ga enge Iya Kalo matiin lantern Jadi kan ngerti lagi Iya kayaknya masih matiin lantern deh Iya <laughs> Oh, setelah dipaksa. Maju aja, maju. Jangan ya. main disitu, doi. Selamat ke? Atau pada mati? Mau mati semua. Anjing, key lift. selamat anjing. Yuk, jembat key aja udah. Ah, oke. Okay. Let's go. footing Ini oh. agak jawaban ya. Mana gua? Dekat. Betul sekalian. Ya. Let's go, kiri, Sudah ambil lift kiri. ini udah masuk sih, di, itu matiin sam, matiin lantern, bunyi bakal ya soalnya nah, yuk, lanjut langsung, gaspol, gaspol, gaspol, bisa, nepa, depan, nepa, depan, depan, depan, depan, depan, depan. Lari, lari, lari Aman Woo. Aman, aman, aman nice. Yes, gue dapet caranya Akhirnya okay, Due, Dua ya? Sekarang kemana? Lurus Boleh, coba aja sebenernya Tunggu dia berhenti ketawa dong, gue gak denger apa-apa sih so. Apa? Oh iya lu gak pakai suara ya Never mind. apa setiap kali kita insert sesuatu dia ketawa gede banget ngalahin suara setan jadi gue gak dengar apa apa kok ada setan apa gimana sorry ya yeah, nevermind bentar ga coba lu putus-putusan apa apa gue yang lembut ya kan? juru kucing atau yeah. setan ya maju maju maju maju maju kiri kanan sekarang kanan kanan kanan coba kanan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 di mana sih? gak keliatan nantinya kiri bentar Kedep kiri, detak, kanan detak, hah? kanan ih depan depan depan kabur kabur kabur kabur kabur kabur, kabur, kabur, kabur. sialan ini oke selamat nah kayaknya nomor 1 tuh nah. Ayo, ayo, ayo, gua tim hori, gua tim hori, tim hori, ayo, ayo, tim. babi, Ayu, ayo, ayo, ayo, ayo, kata tatanna, katanya, katanya, katanya, mati katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, tapi masih kiri ada kanan lho ada... kanan, kanan tadi, coba lurus kiri deh Sekiri Bandet yang, yang di sini cok, mantep ah. Ntar kalo misalnya suruh masuk lu kan terus bandet gak ikut kalau ada Oh, salah, salah bukanya ini Ini yang, ini yang berarti yeah. hmm. Berarti lurus, kiri, ini Salah ya Oli, oh. oh, Oli, oh, Oli Waduh, mana nih? Ke kanan Oke, cabut yuk. Siap-siap di belakang kita cok mati mati mati mati mati mati mati oke yes nice gg gaming enggak guys gg gaming guys ini udah kebuka guys gg gaming i should check out those behind me to open this door oh ini udah beres wow gg gg gg Enak banget! biung-biung udah butuh chip lah nanya Iya, iya bum, dari ada kick ya? Lihat nah. Lihat Ciiiing Siapa? Gapapa lah jing Gak besok ah. Kita bully-bully biar lucu lah Kalau Aduh. kita iya. Buka dulu guys Buka kamu um, gimana? Nyalain Center matiin dulu sialan Gelap banget anjir Hah, ada apa-apa di sini. Ga ada apa-apa ini... kan langsung. Ini loh, nantar diri. Oh, oke cok. GG. Ini bukan. Aduh, tempat oh. ini lah. Ini kan, ini bukan tempat tadi, ya? Oke. Tempat ya. tadi, anjir, ini. Tuh, ini ada samurai oh, iya, tadi. Ah. ah, iya, iya, kecis. Terus, suruh kemana, bosku? Kemana bisa. ya? Ah soalnya, ah soe Jokok bro Ini gue kayak di game amnesia nih Insanity gue udah Insanity gue udah Tadi mampu coq Udah ngapain gitu? Itu turun dah, nantai 2 berarti, eh nantai bawah Ada tangga kan? ada bandit emang anjing cewa gue sama bandit bandit anjing iiiiidiii ada Michael Jackson maju gak? jari-jari sekarang aja tapi gue ngatas tau jari yuk yuk yuk yuk 1 Sprint ya 1 2 3 let's gooo ah enggak anjing bangsat. Dewo <laughs> karek alek anjing goblok tolong. Memek. <laughs> Jangan terlat anjing. Asu emang guys keren. Cih. Sekarang. Jangan gara-gara terlat. Oke lah. Nguisan ini. Zaman kibut segini. Ke luar. Itu abaido. Di titit anjing emang benar. Ih. Mana? Oh. Ini? penjadi di sini eh, barangnya di sini pintu di sini buka dong Waringat boleh boleh boleh Aduh gua benci banget dinian Anjing kayak muncul Bentar. jelek sekali, tunggu stamina, tunggu stamina. Gue udah vote, sambil yuk, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Putai <tuk> anjir Kita mundur lagi kok Ini apa? Kok malah terbalik? Enggak kayaknya Bismillah, habis bilik, habis bilik, habis bilik, Eh, bilik, habis bilik balik Astur. sih? Enggak ya? Ayo majulah Satu Dua Tiga, tiga, tiga. Beli, beli, beli, beli Asuh Uh, Oke, okay. lagi okay. satu, okay. Dua, dua, tiga. <tik> ayo. <tik> Aduh, mereka lagi. Loh, kok kita balik lagi. Gak sih? <tik> Ya, ini -gir -gir tadi, iya ini gini gara-gara tadi, gara-gara terbaik pesan dong iya kena ada prius kah? di taman itu nggak ada apa-apa ya -apa. baik kita ke atas deh maju tak genta oh iya e dong babi yaudah yuk Sialan. ini kebuka gak tadi? Buka semua, yaudah. udah, ini ada band deh. Kan? coba hampir lagi, lagi nggak? Nggak, ya? Maka Jackson ya, jam sekarang enggak? Enggak ya? Lima k, lima k. juga cok, lima tahun. Kayaknya udah, yuk let's go, guys. Dua okay. kali nih kali. ditipu anjing, lihat ya. Yeah. Yeah. Jualah ya Yuk, satu, dua, dari, dari, dari, Ada suaranya lagi, masa kena jam mesker lagi sih ntar? Iya juga. Boleh boleh boleh muncul lah, mukanya? Kalau muncul berarti sekali lagi. boleh hmm, boleh boleh. Yuk, go satu, oleh, dua, dua, satu dua, Oke. Ada suara suara dim, lu gak bisa dengar sih? Satu, dua,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 terikutin lampu kah nggak bukan? Masih ya? enggak. Itu ya? yeah. apa, apa? tuh? I not aku buta Kalian banget aku buta banget ini sih, gak apa-apa Eh, naik bu? Ini, manjat Dipanjat tuh. Bisa Oh, lih, lih, lih, anjir, gelungnya Eh, bisa lembus sih? Gitu. Mungkin kanan kali, ya kanan Suaranya bermain ini kayak lawan boss anjir rasanya. Apa? Ya, lagu lagu, ih, ih, apa tuh? Oh, no Ya, ih, ih, kesini deh Lari ih, guys? siap ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, the skulls the pillars and the marasona <laughs> <laughs> in Oh ini in in in in okay. Aduh aduh aduh aduh aduh <laughs> <laughs> <laughs> Gimana cara entraknya Oh gini gini nih diklik Ih <laughs> ih <laughs> ih <laughs> Ada darah-darahnya ada <adaranya>, darahnya kita Apa <laughs> ya Okay, okay. ah oke di mana dimana dah? Tadi pilar sih Disini gua cuma sangat tuh ya? Banyak atau oh. apa Amang? Ah, itu dia Nih atau? Gua, atau. Itu. Pas, e. oh. Oh, random, enggak tahu Pas Oh tuh kayaknya random gak sih? Gerakan sih Lupa ada mati Oh ya lu pada mati Gua sendirian nih di sini Di, di pilar oh, Pokoknya tadi lurus, lurus terus belok kanan Nah oh, itu man. siapa? Nah, tadi gua mati sekarang Gila okay. ya, gua yang mati cok Gua sekarang Oh, di, di, di, di. Oh, mati kiri, seneng, ya, kirinya? atau pasti gak gak banget, coy. aku sendiri di dikira ada yang ngecek gak, maksudnya ada nggak? belum. Gua udah nih, guys Sekarang. Mati gua Mati, mati, mati, mati, mati Kok angung? Gak... Di kiri gak ada ya? Kita waktu pas pertama masuk Kayaknya nah, gak gitu. ada Coba kok kiri ya Ini gua nyari yang kedokan Oke Oh, eh, bos Tidak, kiri batu Kiri tidak kan? ada Batu, batu entok Sudah ada kena semua berarti Iya yeah. Gila lah, kok memang begini 1 jam sakit sih ya? Apa? Iya yeah. I'm back babi. Dengan hatah ya, ini bilang gitu. Enggak santai deh kayak gitu. Hatah wadaian gitu anjing, biasa kan ada dua satu. Jadi carry anjing. Jadi carry padahal mati. Wah, kok. Terima kasih juga kagak, cok. Itu udah itu. What happened here? Ah ini. Oke. Tewe. Dah. Komen masih merah tapi. Kemana uh, sih lurusnya tuh? Baik. gue tungguinnya, itu udah, udah. Oh, gak gue nggak tahu gue di mana, gue dikejar sih pokoknya. Oh? Wah oh, di ujung masih ada lagi? Apa? Tertar, tertar. Di mana sih? Gue lupa ini. Kabar, tunggu aja. Ini gue ada bentuk nih. Bar. Gue tungguin di balon Gimana cara nyalain pilar nggak? Gue udah ntarak semua, udah yajud semua Kok dihalangi begini sih jalannya kok? Ah, gue nunggu yang gini nih Loh, sih bikin kukak? juga Gimana ya? Oh, si Bennett berarti kalau misalnya baru respawn, dia responnya di tempat si Michael Jackson dong, mampus aja sendiri, cok. Halo? Halo, apa? Kalau apa? Kalau si Bennett baru respawn, berarti dia responnya di Michael Jackson aja deh, mampus. Ini udah bareng, sini. Oh iya? Yeah. Dia kan. Macis. Eh, itu banget. Gak jalan dia, nyimbang dia. Gue udah nyalain semua kayaknya itu. Ya hampir satu kali ada, ada tiga pilar kan ah. barang ane maju maju maju maju maju respawn ini udah hijau ini hijau semerbis aduh aduh jangan kena eh not so fast nih dibikin hijau oh iya Ini juga ada hijau, kenapa bisa nyala hijau ini? Tapi ya, ini bisa nyala pilar. -nya. Apa bedanya? hai, hai, hai, Aduh, ini juga jalan. lah Ya capek asli yo hati gue sakit ini merah nih merah, merah merah merah oh kali mati tapi GG okay. sacrifice Tapi masih merah, Gaya. kenapa ya? asal ya kita masih googling sih, ga seru banget kok googling Apa? asal kita masih googling? Ini juga udah -ju. oh, hijau Ini juga hijau anjir itu, ujungnya Ini <tinyutri> udah hijau semua how? Kau ya? Kau main dong ya? Gak tau juga, kita udah keluarin Pegoh. Makanya jangan makan Ini bisa hijau anjir Gimana caranya? Gimana? Ya itu gimana? Ya itu di sekolah ya di karacar di... Bunuh gua ajalah gua butuh Udah sekarat parah nih orang gua Yes. Ah, ini ada ah, siapa yang nyalain pilar jadi hijau siapa? Bukan gue yang pasti. Ini Vega dari setir pilaran. Pasti bukan gue soalnya begitu-begitu <tuk> sudah nyala pilarnya. <tuk> <tuk> ini, hei, mana ya? Tapi hatanya ini nggak apa? Nggak getin gitu sih, kayak yang lain gitu gerakan. <tik> <tik> <tik> gue nggak why the fuck you're here doing nothing tapi kena sensor. <tik> <tik> eh, hey, gue gua, uh, merah gimana caranya? jai the fuck ngerti gitu <tik> <tik> Allah gimana dah? oh ya gua Bunyinya apa tuh? It's me, it's a me, it's a me. me Bunyinya dari game ya? Apa? Bunyi dari game ya? Gadi game? Bunyi dari game ya? Cari... Ah, block. udah kebuka, udah kebuka eh, eh, belum kebuka? Nah, bener kan suara dari game ya? Itu gimana cara nyalain ya? Lah, baru satu. Iya memang. Satunya lagi gimana? Lu disana. sana Gimana caranya? Tau tangan pikir. Gua sekarang. Tau. Semuanya gimana? Mati gua. Ya Allah. Bayang begini apa stres anjir. main game Bisa tujuannya pintu. nyari heaven malah stres udah satu afk lagi apa ada yang afk ba banyak berhenti juga afk tadi sekarang enggak apa ada satu lagi ya. yang deket pintu kan yang sebelah kirinya ya sebelah kan bikin hijau ya Oh. Ya, hijau merah Bagi AF, anjir. Tebak-tebakan nyalain hijenya berapa, tahi, sabet Babi. Bagi. Ibagi banget, anjir. Tapi tiga pilar kan, benar kan? Tiga, satu, dua, dua, satu. Coba yang satu di... Ya itu AFK emang tolo, benar-benar tolo. Iya, Giliran deh, dan bisa awas, udah mati belum gua udah mati berapa kali kayak itu anjir nih nih nih lagi anjir gara-gara nih cok Aduh. Ah, duh, duh, duh, G -G gaming ya guys. Oh, serikat tahu, gue juga tahu. Do stop. Pegoh banget nih ya orang anjing. Let's... Ani pada maju aja Di mana? Dede ya? Dede ya? Dede ya? Dede ya? di mana Kerbang ya? Di ujung ya? Di ujung gua Kanan kok? Dah, tamat Akhirnya, tamat guys Akhirnya... It's my house, Wilhelm! Ani ya? Kayaknya Film Akhirnya tamat Oh belum What the fuck of chapter 3 Oh udah Oh belum deh Jadi udah apa belum Udah udah udah dapat ini Bar award Ini gak bisa masuk ya Lah kok gue ini end of chapter 3 gitu tuh lu oh, di mana dia? ha? ga tahu. Oh. udah gue udah, udah kelar baru baru muncul what the fuck muncul. Really? thank you mantep yeah. uh. serem gini